Apa kabar kalian semua? Kembali lagi di sesi kali ini saya akan unboxing. Masih mempercayakan kepada Mas Jamal Metamorfosis untuk rangka. Harganya sekitar total semua ya. Harganya sekitar 11 juta. Sini, sini, sini, sini, Oke. Tenang, ya Di sini okay. Disini, uh, ada rangka Ya <tuk lagi lengkap di lengkap Tilang aku, sih. Hah? Tilang aku. B. Tidak boleh nak taruh apa-apa Hah? Hanya kucing. puluh tiga berat aku. betang dasa kilo betang dasa keberat dua tujuh oh tujuh manit assalamualaikum guys, apa kabar kalian semua? kembali lagi di sesi kali ini saya akan unboxing seperti istilahnya kita bakalan coba buka eh, rangka yang sudah saya pesan di Mas Jamal Metamorphosis kediri untuk spesialis metiknya saya eh, masih mempercayakan kepada Mas Jamal Metamorphosis untuk eh, dari segi teknis rangka dan segala dudukan untuk kenyamanan joki nantinya. Ini nanti kita bakalan buat Matic 200 cc untuk mengikuti kompetisi. Jadi di belakang ini udah ada rangka yang baru sampai di rumah. Jadi saya juga penasaran, bukan teman-teman aja yang penasaran. Ini kemarin tak custom, tak beli di sana, harganya sekitar total semua ya, harganya sekitar 11 juta. Jadi untuk apa aja bonus yang dikasih sama Mas Jamal? Kita bakalan lihat kali ini bersama-sama. Oke, okay guys, sini, sini, sini, sini, sini. Oke, tenang Di sini uh, ada rangka. Tenang oh, Di sini ada rangka uh, Matic yang kemarin. Di sini udah ada pengirimnya langsung nomor HP-nya HP kepada saya, alamatnya juga, juga. Tapi saya juga, juga. nggak Uh, apa Enggak Enggak nggak, pengen-pengen lama-lama Jadi saya langsung ke JNI Ngambil barang yang ini Oke okay, kita langsung aja Lihat isi-isinya Oke okay. Kita Kasih lihat ke teman-teman ini untuk eksekusi besoknya ya. Semoga aja bisa bersaing atau bisa mengikuti kelas open untuk ke uh, jawara di kelas jawara. Nah, ini dia, ini udah termasuk sama apa ini, sama tanki. Include sama shock depan, master pom, shock breaker, shock breakernya ini dapatnya yang apa ya? Oh, yang belakangnya belum, belum apa nanti kita cek. Oh ya, yang belakangnya coba. Oh ada kayaknya. Ah, kayaknya ada. Ini apa ini? Oh karbunya ini, ini karbunya sama apa ini karbunya, oh CDI CDI apa bobin ini nanti kita unboxing lagi atau enggak kita lihat di sesi review-review kalau motornya udah ready, nanti kita adakan setting bareng nanti di sini nah ini untuk rangka-rangkanya ini dah, toh ya Siap, ini udah termasuk semuanya ya. Jadi, di luar ininya stangnya udah ada, bos-bosnya udah ada, knalpotnya udah ada, tinggal apanya lagi nih yang belum pun. Ini dah, ini dudukan mesin, terus ini bos step bobinnya masih nyangkut di dalam knalpotnya di sini udah include semua bannya udah ada atmedas pelek depannya dikasihnya merek apa ini dikasihnya merek apa ya nanti nanti nanti aja kita tanya-tanya kepada senior senior yang lebih tahu oke okay guys jadi untuk sesi berikutnya kita bakalan naikin mesin ke rangkanya yang udah dipaketin sama Mas Jamal metamorfosis nanti kita langsung ngadakin setting bareng gimana sih rasanya untuk customnya Mas Jamal kita mau bedain bukan bedain sih kita mau rasain gimana sih eh, kemarin motor ini dibawa di sana sama bedanya yang di sini meskipun belum dicoba di sana saya coba di sini semoga aja untuk body bodi dan faktor pendukung yang lain itu presisi jadi kita eh, tinggal penyesuaian aja untuk shock breaker depan belakang dan mesinnya nanti kalau dinaikin cuman itu aja nanti kalau bakalan ada sesi berikutnya tak langsung upload dulu di Instagram biar teman-teman tahu untuk high like nya dan sebagainya untuk melihat Sesi setting di motor ini Thank you buat kalian semua Jangan tunggu kalau ada yang mau DM Komentar aja Buat-buat buat yang mau join juga Nanti kita bakalan join Buat teman-teman yang di NKB Itu aja dari saya Sekian, wassalam, bye-bye